Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, nibadah pun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin Di channel youtube Hirlaya TV Yang pasti akan memberikan informasi-informasi Terhangat seputar Ayu Ting Ting Untuk sahabat semua di rumah Jangan lupa untuk like, comment Serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Dan inilah perjalanan Ayu Ting hari ini bersama dengan keluarga mengelilingi seluruh kawasan yang ada di luar negeri sana, tepatnya di Austria melihat pemandangan gunung-gunung dan juga Salju-salju yang sedang turun pemirsa. Lihatlah pemandangan di sekitarnya. Subhanallah sekali ya pemirsa. Masya Allah. Ciptaan Allah yang sangat luar biasa dan sangat indah. Di sini Ting sedang berpose bersama dengan Razeta dan dengan posisi 4 derajat Celcius suhunya. Ting ada di Sawang Park misal good. wah pemandangan malam yang cukup mengesankan dan pastinya sangat luar biasa Inilah kebahagiaan ITT bersama dengan keluarga Terutama bersama dengan Anak tercintanya Bilgis Humairah Raja Ya sahabat semua jangan sampai Terlewatkan dan jangan sampai di skip ya. Inilah kebahagiaan ITT Bisa liburan bersama dengan keluarga Tercinta di Australia Bersama dengan semuanya Wah, Menikmati indahnya pegunungan dan juga turunnya salju Dengan sangat ceria Inilah kebahagiaan ITT yang Setia dataran dan pastinya Sangat bahagia bagi sahabat semua, tetap terus ya Dukung channel Mimin dengan cara Like, komen serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi Terhangat tentunya Seputar Ayu Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ui. Kita udah diajak ke tempat makan enak kasih <gabuk> Ya makasih, ya. makasih kami kita main lagi ya, Facebook. Ya. Keren banget. Suka kan? Keren banget, Facebook. Can! Sayu, hati-hati. Iya, ntar aku samberin ya. Dadah. Dadah, Dadah kamu. anak ibu. Cantik. Oma. Apa? Oma apa? Uh, apa kita ke Korea? Oma. Ibu. Omma, Omma. Ini. tahu. di Switzerland ya, jadi besok ya mulai besok nih kita masuk ke daerah Austria nah itu kita udah lihat pemandangan tuh gunung-gunung Alpen ya yang dikelilingi salju semua ya danau-danau nah, itu yang kita akan uh, besok akan kita lihat pada waktu kita menuju ke Austria oke okay? nah Terus, bicara lagi tentang apa tadi? Oh ya, tentang Milan. Nah, Bapak-Ibu nanti di Milan ini, ya, kita kan di Duomo ini tempat selain uh, apa foto-foto, ya, dengan katedral, ataupun juga dengan alun-alunnya. Ya, di situ juga ada satu patung, Bapak-Ibu, nanti mungkin Bapak-Ibu bisa lihat, ya, patung orang sedang naik kuda. Itu patung apa, Steven? Itu adalah salah satu patung pemersatu uh, Italia, Bapak-Ibu. Bapak pemersatunya Italia, namanya Bapak Vittorio Emanuel, kedua, Bapak-Ibu. Ya, jadi, mungkin kita ketemukan di beberapa tempat, ya. ya. Bukan ya, cuma ya, di Milan, ya, tapi ya, juga ya. di kota Venice pun. Ya, juga, kita mungkin bisa lihat, ya, kenapa ya, banyak, ya. bener. Ya, ya. Anak siapa ini? Anak siapa melapi-lapi-lapi-lapi-lapi. Anak siapa? Oh ya. Oh, oh. Nanti ya. Kata Bunda Ayu, nanti kalau pinter diajaklah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Halo selamat pagi. Pagi. Semuanya pagi. Hai. Selamat, selamat, selamat sarapan. Nanak putih tuh kuning. <gir> <Masak>. <gir> apa -apa? Ya Papa sama ya. Larem <gir> Larem apa? Alek, toh, Pagi Krisna A.A. Mutin Mutin <gir> Bagel biru <Uwis>. Serem banget <gir> Itu ini Nice, nah, hmm. bukti, sini. apa ini nice, ah, nah. nah, namanya gimana? lagi diambil. Eh, itu. Oh. Oh. Ah, oh. itu oh. Apa yang panjang tinggi merah? <sukur> ya, ya, nah. ini kalau benara... oh. ada mana? Eh, oh. eh bukan dari sini ya? bukan oh. dari oh, sini kan? Ada salah no. oh. salah. Ya, Tapi menurutku masih kawasan-kawasan iya. ada malam-malam ada di sini, kadang-kadang <laughs> <laughs> Ya, ya Toto ya. <laughs> ya, dulu ya Aku tawari siapa yang mau masuk museum nah. Tujuk tangan jago nih nah. Ya, cuma tiga drop <laughs> <laughs> oh, <laughs> Kalau nggak ada yang nah, <laughs> bapak -ibu di sini oh. toilet agak susah ya. ya Jadi kalau mau toilet, pilihannya ya, cuma kita masuk ke... Resto merah Igo <gir> itu warna warni <tuk> Chris, halo. halo. Halo kemana Chris? <tuk> kemana kita nyari? udah nggak kelihatan. <tuk> <tuk> <We> gimana? <tuk> <tuk> Tapi keren. Uh, lihat ayah. Eskimo. <tuk> ayo Berat banget. Awas itu. <tuk> Tangkis air. <Nantain gua> ya. <tuk> ya, Tadi bu ma dia makiki. Ah, kemana? Itu moto yang masih di kursi. Eh lo berapa be. lagi di Iya. Suasananya masya Allah. Sejuk sih, nggak terlalu dingin ya. Ibu Hah? Dingin? Dingin. Karena ibu Tapi, tebel kali ya. <laughs> ibu tebel. Tangan? Dingin, ibu tangan dingin Enggak, tuh. Oh, uh, oh, ngumpul a. Dingin. Oh, uh. ini uh. sampai sama kayak waktu mahir di sana, unik ya. Bangat, suasananya sejuk. Batu juga enak banget dipakainya, Alhamdulillah. Kagak tembus. Wih, hey, ngelindungi banget dah di badan Kiki, Alhamdulillah ibu, kita sampai mana? terima kasih mana? ibu, sampai di Milan, sampai sampai. Milan. Sampai. Kita lagi di mana, Niki? Sekarang di kastelo. kastelo Kastelo apa gitu namanya? Oh. Bapak Momo. Kastelo, oh. Bapak, Momo. Kastelo. Oh. Bapak Momo. kastelo Momo apa? Duomo, Kastelo Keren banget ya Insya Allah, ya, insya Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah ya, bisa jalan-jalan bareng Semoga nanti tahun depan cari lagi ya Amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, alamin. Amin, doain rezekinya lain di situ bagus sih, bos, foto depan sini nih Depan sini nih Ini kastil Krishna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 But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm.